kita bisa melihat beberapa keutamaan kata Nabi wal umratu ila umrati lima antara umroh yang satu dan umroh yang lain itu akan menghapus dosa di antara keduanya misalnya ada yang umroh setiap tahun setiap tahun enggak umroh Tahun ini umroh, terus tahun ini umroh, tahun depan lagi umroh. Itu dia gunakan rizkinya tadi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dikeluarkan untuk umroh. Maka kalau tahun lalu akan umroh bertemu lagi dengan tahun ini umroh lagi, dosa-dosa di antara keduanya itu akan dihapuskan kata Rasul dalam lanjutan hadis wal hajjul mabrur laisa lahu al jannah adapun haji mabrur balasannya itu hanyalah surga di sisi Allah subhanahu wa taala